Update, All New Toyota Yaris Cross telah hadir di dealer Indonesia. All New Toyota Yaris Cross Facelift telah resmi diumumkan dan kini telah diluncurkan ke dealer mobil di tanah air. All New Toyota Yaris Cross kini semakin keren dengan pilihan warna single dan two-tone serta kombinasi atap hitam yang membuat mobil ini semakin stylish. side Toyota Yaris Cross terbaru sudah memiliki sistem pencahayaan depan dan belakang dengan teknologi LED dan lampu kabut LED. Desain lampu depan serasi dengan tampilan grill yang juga terlihat seperti bumper agresif. Belakang menggunakan port horizontal dilihat dari samping. New Toyota Yaris Cross juga dilengkapi dengan jok belakang bomber belakang yang geram karena dilaburi dengan clear hitam doff yang menguatkan identitasnya sebagai mobil tangguh. Berdasarkan bocoran dan berita yang beredar. Yaris Cross versi Indonesia akan mengusung tujuh seater. Mobil ini tidak menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau TNGA. Yaris Cross versi Indonesia menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture, DNGA, khususnya B. Platform ini juga digunakan oleh Toyota All New Avanza, Veloz, Daihatsu Xenia, dan Toyota All New Vios yang akan datang.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 Meski All New Toyota Yaris Cross terlihat sederhana, namun tidak memberikan kesan kaku seperti SUV lainnya. Bodinya memiliki panjang 4180 mm, lebar 1765 mm dan tinggi 1560 mm, dengan jarak sumbu roda 2560 mm. Desain interior, All New Toyota Yaris Cross menawarkan interior yang nyaman dan ruang bagasi yang luas. Oh, I'll put them back All-New Toyota Yaris Cross menggunakan mesin bensin konvensional hybrid. Memiliki perpindahan 1.500 cm3, tenaga 118,3 tenaga kuda dan torsi 143 Nm, tersedia dalam dua transmisi, yaitu manual enam percepatan dan direktif. Berdasarkan spesifikasinya, sepertinya generasi penerus Rush atau Yaris Cross versi Indonesia ini akan menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Avanza dan Veloz Fyi. Toyota Avanza dan Veloz menggunakan mesin 1500 cm3 dengan kode 2 NRV dual vVT mesin tersebut mampu menghasilkan 104 tenaga kuda pada 6000 revolusi per menit dan torsi 136 nm pada 4200 revolusi per menit tenaga yang dihasilkan disalurkan melalui transmisi manual dan CVT can't seem to break away lost in time thinking about better days do you ever get used to the pain cause i don't Model HBD memiliki mesin pertama yang dinamis 1.500 cm3 dengan sistem hibrid Toyota. Mesin generasi kedua ini mampu menghasilkan tenaga 89,7 tenaga kuda dan torsi maksimum 120 Nm. Khusus untuk model ini, ada dua pilihan sistem penggerak roda, yaitu elektrik steering depan atau belakang. Mobil ini dijual dengan harga termurah 233 juta rupiah, dan tipe termahal menggunakan mesin hybrid sekitar 365 jutaan.